Dapat kartu garansi dan buku petunjuk. Apa itu? Ketarik ya. Ketarik. Ya udah tarik. Keren! apa? Keren! Keren! Keren! <sambilkanàn> Jangan lupa like dan komentar Juga saling kunjung kepada yang berkomentar di bawah ini Sebab intinya mengisi komentar agar channel kita juga mendapat pengunjung juga Dan yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang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 satu satu satu kapan kayanya teman teman teman teman hari ini saya kedatangan paket ya, ya sebelumnya udah dipesan dari toko online yaitu apa barang ini, ini, ini teman teman es ini saya bikin video ini ya sekaligus mau harus memvideokan ya unboxing ya dan paketnya yaitu rice merek SAP KSN 18 MG RD ya datang ya pas melalui pengiriman dari ojol dari dosen teman-teman jadi kita akan Unboxing ya Unboxing kebetulan tadi sih sebenarnya sebenarnya di rumah ada rice cooker cuma keputaran rice cookernya itu kendak, e, keluhannya baru ya apa e, nasinya itu cepet basi ya sebenarnya bisa di servis ya cuma di saya nggak sabar aja kebetulan Ya pokoknya dia pengennya beli aja kali ini, tidak buka ya dulu teman-teman ya, kita buka hanya di plastikin begini, teman-teman Masih di, ya pokoknya di plastikin lah, ini sebenernya kehujanan kali ya Emang lagi musim hujan teman-teman di sini Jadi di, ya pengirimannya itu, kurirnya itu dari pihak tokonya ya tokonya itu diplastikin. plastikin betul-betulnya juga mudah mana gunting ambil gunting aja ibu gunting minta ibumu kita buka dalamnya gunting Gil, ojil oh banget ya. Oh, begini sih, lagi, yang ada, ada nah, ini. datangnya mulus teman-teman. Nah, ini ini sebenarnya bisa dipegang sendiri ya bisa beli di toko online, bisa juga untuk hadiah ya. Ini sih tidak di endorse ya, tidak di endorse sama ininya kita semuanya lebih jelas ini. Wow. Dapat buku cetukita, dapat kartu garansi dan buku ketutik. Apa itu? Iya datar. Wow, keren. Wow, apa? nah ini teman-teman ini benar ya barangnya barangnya terlihat baru tapi memang baru sih ya urang pesannya yang baru bukan yang dihasilkan ada ininya ya kan ya Alhamdulillah tidak Artinya lengkap lah begitu. Dapat colokan ya, dapat colokan. Tapi colokannya nyambung nih ya. Langsung nyambung ya, nggak artinya artinya kabelnya kabelnya tidak terpisah ya. Kabelnya tidak terpisah. Jadi artinya nyambung. Ini kurang lebih satu meter lah kabelnya. Tebal. Kabel kabelnya tebal, colokannya gede kemudian di dalamnya kita lihat di dalamnya elemen seperti ini oh, maaf ya ini ada untuk apa ya menghangatkan sesuatu seperti lauk bauk. kemudian ada gelas takar gelas takar sekitar sampai 150 mili eh 100 160 mili aduh astagfirullah aduh nah ini dapat sendok ini. Dan tidak ada lagi. Ada ininya, tapi kecil ya, ini. Oh ini ukurannya kecil, kecil ini. Berapa liter ini sih? Di sini keterangannya itu berapa liter? Satu, satu kamu satu liter kecil, kecil. Ya Cukup sekali ya kenapa agak gede ya 1,8 liter kurang satu kapal 1,8 liter minyak bahannya teflon bahannya teflon. 1, 1 liter. 1,1 1,8 liter wadnya 400 eh wadnya hingga 400 ya 400 400 di sini keterangannya sih. Jelas ya. 1 1,8 220 volt buatnya 4 100 Oke teman-teman, eh, apakah nanti berfungsi dan nyala? Kan ke, ke, teman -teman. kita coba-coba ya, kita coba ya. Kita coba. Mana colokannya? Gak perlu, gak perlu, dimasukin, perlu dimasukin. Yang penting tes nyala aja. Hmm. Tester, tester. Nah, tutup, tutup jil, nantinya Tutup terbawah. Ya, pendek ya, Jadi, colokannya. Ini kita colok, ini colok pendek sekali. Kalau mau nah, ini, Woo! seperti ini kebetulan di sini nyala, nyala merah -merah nih. Ini nyala, Ini, ya, merah, ini nyala. Nah ini dia sistemnya pencet Nah kalau udah gini, nyala nggak yang sebelah sininya? Nyala, nyala nyala kalau di sini nggak kelihatan ya kita ngasih nya kurang jelas ya tapi nyala ya yang nah ini nah ini nyala teman-teman nyala. nyala kalau yang ini yang warnanya nyala Oke okay. udah segitu aja ya teman-teman jadi di tes nyala Apakah nanti besok kalau untuk masak ya Oh ini nah ini Dulu. Nanti, dulu, nanti dulu. Kita cek dulu biar aman yang nah, di sini bisa dibuka. Nah, bisa dibuka. Bisa dibuka Jadi ada si, ada silikonnya. Di sini silikon. Ya, untuk sirkulasi udaranya ya. Nanti silikon. Lelah nanti eh, tak, tak guntingnya. Ya? Ya, kan? Mau digunting mau digunting. Coba Buk coba coba. Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak. Jadi teman-teman uh, jangan bosan nonton video saya. Sebab yang nonton video ini sampai full saya doain semoga uangnya ditambah 10 miliar. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.